pokoknya seneng ibadah karena sifat wali aku lakufun alihim tidak ada rasa takut tidak ada rasa susah bagi manusia kadang ya khawatir anakku punya CPPE, tapi aku yang saya ada ya karena Allah dan saya punya rezeki karena Allah orang lain di sana banyak orang kaya padahal gak anakku berarti yang menciptakan kaya itu tidak saya buktinya orang lain yang nggak anak kita kaya banyak, sukses banyak kenapa kita menjadi seakan-akan pelaku sejarah, kadang orang kan berpikir anakku nak rata tinggali gue padahal banyak orang tidak punya warisan ya, kaya karena kita ada siapa-siapa di depan aturan Allah kita ada siapa-siapa nah ketika rahmat Allah tidak terbatas, ya sudah anak putuku ya, tetap pengirannya Allah cicit-cicitku pengirannya Allah selama pengirannya Allah, Allah itu al-kafizat yang mencukupi, Allah al zat yang memberi ris kenapa agama ini tidak bisa mati karena Allah itu al Saya kalau baca Asma'ul Husna itu sampai nangis